Halo sahabat halme Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan belajar tentang extension live server. Extension live server ini tambahan seperti plugin ada pada bagian ini, extension. Kita akan coba search namanya live server. Ini Kita perlu install dulu sehingga nanti kita seperti punya server bombongan yang nanti kita bisa pakai aksesnya itu ke localhost teman-teman. Jadi seperti kita kerjanya dalam server. Nah ke depan kita akan coba gunakan live server ini. Saya install dulu ya teman-teman. Kalau sudah berhasil di kita ke file kita lagi, index.html. Misalnya kita buat file sederhana hello word maka ketika kita save kita bisa jalankan di live server nanti tampilannya seperti ini tidak lagi alamat dari directory kita tetapi untuk local server itu di 127.0.0.1. Ini berarti kita ada di local server. Nah itulah alasannya kenapa file teman-teman untuk file yang paling uh, depan itu diberi nama index.html. Karena secara otomatis akan langsung terdeteksi. Semoga teman-teman dapat mencoba juga untuk menggunakan live server ini. Terima kasih.